pernah, Jeput-jeput mati pusat. Bismillah itu sakral itu. Makanya kamu bisa mengistikomakan baca bismillah luar biasa. Nyampe-nyampe saya pernah membaca sebuah kaul ulama. Kalau kamu punya hajat. Kalau kamu punya masalah. Kalau kamu punya apapun. Yang kamu inginkan, caranya gampang. Bacalah bismillahirrahmanirrahim 70.000 kali, setelah itu kamu berdoa, tentu akan ijabah. Hmm? Nah, potonganmu, potongan, wong des, paham des. Mesti ngomong gini, Heeh, 500 des, Ya, memang seperti itu, kan des, males. des. 500 des, 500 des. 500 sih 500 des. 500 Hmm. Jadi Bismillah itu kalau dibaca terus menerus jadi keramat. Hmm. Kamu setiap saat membaca Bismillah terus eh, keramat itu. Hmm. Makanya ini kamu saya latih untuk menjelajah kosakata lewat Bismillah dulu juga. Ini Bismillah ini saya beritahu, Bismi ini bukan satu kata loh. tapi dua kata. Bismi ini bukan satu kata, tapi dua kata, yaitu tersusun dengan bak sama ismi. Ada bak, ada ismi. Ada ba bi, ada ismi. Dua. Lu istad tahu ya? ya. Hah, ilmu kita ini turun menurun. Dulu saya juga diberitahu sama guru saya. Kalau bismi itu dari bak sama ismi. Kemudian saya ikut. Makanya al-ilmu nurun. Sudur. Al-ilmu nurun. Ilmu itu niru. sampean paci ini gila niru. Aku sering pakai paci hitam aja. Santai-santai sing mau nit paci putih malah jadi hitam. Itu Ustadz Daryl itu tadinya nggak pernah pakai putih. Kemudian malah jadi hitam. Mergo al-ilmu itu nurun. Ilmu itu niru. Saya jubian terus, nggak surat-surat, santai-santai, dia jubian. Ya. Karena orang itu akan mengikuti akhlaknya pimpinan. Makanya punya pemimpin atau punya guru itu, ujung genah, orang genah bahaya. Ya. Ustadz kenapa nggak pakai imamah, Ustadz? Ribet. Repot nih, ya, imamain gak buka cij berkasij senotong nih, gini gini gini gini, ngono kianos santri nih senget gawe ane sejua pol. gini gini gini gini gini, ures ditoto tenanan menceng, biar ini menel, ures pok rakoso nih koyong nuno, padahal Rasulullah dia bu, yasiru walatu asiru, ures biku seni sen gampang nuno, hidup pok sulit deh, ah, hidup pok sulit deh, yasiru walatu asiru. Ini adalah imamahnya ulama-ulama yang cerdas. Jadi di dalamnya ini ada kaji, kemudian imamahnya diblebet, lalu didondomi. Ini didondomi. Coba ini ini ada kajinya. Ini didondomi. Supaya nak ceblok gendak kotor, caranya diberi warna hitam. Supaya kotorannya gampang setelian, kemudian Sebab Sebabnya nak irngi menggunakan kain cepat kotor. Tapi kalau pakai bludruge, ting. Nuh. Kok isi angin? Ding, selesai, selesai jadi limang tahun pasti ingin gila, saat itu Mbak habis beres. Ini ini rancang, luar biasa kok. Oh ganjaran gede, musonife sopo gak ngerti? Luar biasa. Orang itu kalau ikhlas Rabu itu sebuah nama. Cuma penting manfaat di tengah-tengah umat. Hmm? enak jadi make enak. Coba asing imaman lu. <laughs> eh, Imamai kok ya pake pake ini ini ini ini ini ini ini ini, nak ngisin ngisini, ya? Huh? Huh? No, no, no cewek to, wit wit ngunin. coba ngisin ngisini asem Aku sing imamahan aku asem tahi tak boleh cerita Ini tersusun dari bi sama ismi, sama allahi, sama ar-ramani, Ar Pertama kali kita bahas bak. Di Al-Quran itu bak dulu. Makanya kalimat huruf itu sakral. Kalimah huruf sakral. Kalimat huruf itu materinya cuman sedikit. Ini. Kalimat huruf itu materinya ada? Ada lima. Materi kalimat huruf itu ada lima doang. Hmm? Materi kalimat kurup itu ada lima. Coba kita lihat. Ini saya menerangkan pada halaman pertama pada Al-Arba'in finahfi wastarfi Kalau kamu pengen mempelajari Arba'in, caranya mempelajarinya, jangan ningguni kertas, jangan ningguni kitab, tapi pelajarinya lewat musonife, lewat gurunya. Al-ilmufis sudur lafis sudu. Cara belajar itu lewat dada yang membuat. La sutur, tidak lewat kertas. Hah? kamu belajar Ikhya Ulumuddin ora pernah ketemu karo ke Imam Ghazali. Keteranganmu akeh salahé daripada beneri. Kenapa, Ustaz? Karena di Ikhya Ulumuddin ada banyak kata-kata yang diselipkan. Ning Ikhya itu no beberapa kata-kata yang diselipkan untuk menipu umat. Kamu nggak ngerti kamu. Hah? kamu gak ngerti, makanya pedomanya ini ya pakai ini, kalau kamu pengen belajar arwahin, caranya lewat saya dulu, kalau saya sudah wafat, kamu belajarnya jangan lewat kitab tapi lewat seorang ulama seorang kiai yang pernah belajar sama saya eh? lewat seorang ulama, lewat seorang Kyai lewat seorang bunyai yang pernah duduk bareng sama saya pernah ngopi bareng sama saya eh? Pernah dengerin keterangan saya Jadi metode Arba'in ini pertama kali yang saya terangkan itu huruf dulu Karena huruf ini adalah yang diterangkan oleh Allah di Al-Quran pertama kali Materi kalimat huruf ada? Lima, Lima. Satu biasanya anu, nak Kalimat dan tanda tandanya. Nomor dua. Nomor tiga. Satu. Nomor empat. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Nomor lima. Ayo. Makna. Ini materinya. Hmm? Kok di Arab enggak ada ustad? Lu, seperti terang dong ngomong ngomongin Ar di Arab Wong oh berarti terang noiki loh iki ustad ustad tadi kan menghitungnya kan lima ustad padahal ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan mengancam <tuh> no kewira kerja sok berditerangkan kalau ini matarenya itu kalima dan tanda tandanya murab mabni yeah. kemudian taalok ini mabninya ini termasuk bagian ini. Keterangan mabninya apa itu bagian daripada mabni ini. Hmm? Kemudian ta'alo, kemudian fa'idah, kemudian makna. Hmm? Itu penjelasannya ada di halaman pertama pada pembahasan metode al-arba'in fi'nawi wa s'arfi Kemudian kalimah fi'il. Jadi pertama kali kalimat huruf, nomor dua kalimat fi'il. Karena pada lafat bismillah, bismillahi ini, bismillahi ini ta'aluk pada lafat abtadi'u. Abtadi'u. Abtadi'u. Ini abtadi'u itu kalimat fi'il. Makanya setelah nerangkan kalimat huruf, saya terangkan tentang kalimat fi'il. Itu di ini itu urutane huruf fi'il isim. Hmm. Tapi kok keterangannya sedikit-sedikit ya Ustadz lu? lihat jenisnya metode Loh, kalau materi ya keterangannya banyak Itu metode Adapun nanti untuk mensarai itu tugasmu, gak tugasku Tugas saya hanya mengistikomakan penyebaran metode Untuk mempermudah umat Membaca kitab kuning Untuk mempermudah umat untuk bisa memahami, Nabu Sholoh duga secara simpel. Hmm? Sedangkan kalimat fiil metodenya ada 10, 10. 10. Kalimat fiil metodenya ada 10. Satu. Tanda Dua. Orang Tiga. Dia Empat. Lima. Lima. Lima. Enam. Adonis. Tujuh. Delapan. 9, 10, paham, awas kau. Menunggu narap paham itu ditulis, dibuat status, buat status di Facebook, status shop, jumlu berkepanjangan, status shop ngono. Kemudian kalima isim, kalima isim metodenya materinya ada. Sebutkan. Hmm. Itu materinya. Supaya kamu mudah untuk menjelajah pertama kali kalimah huruf. Kalimah huruf. Pertama kali kamu harus bisa nunjuk bismillah ini ini kalimah apa dulu? Makanya di sini ini saya sodorkan kalimah. Ini caranya adalah belajar pada halaman ketiga. Yang pasti materi-materi yang huruf ada 5, fiil ada 10, isim ada 11. 5 ditanggah 10 ditambah 11 sama dengan berapa? Sama dengan 13 Diterangkan pada elemen? 2 Pada elemen 2 itu membahas tentang materi al-arba'in finawi wasseri waluhut Materi al-arba'in finawi wasseri waluhut ada berapa? Sebut kan? Ini nanti tak keramat. Amin. Ada seorang kiai angger bersolat atau wiridan, wiridan ini apa? Coba arba'in. Angger bersolat, wiridan arba'in. Angger bersolat, wiridan arba'in. Satu hari wiridan ini arba'in terus, nyampe-nyampe diingatkan orang. Apa yang terjadi? Masya Allah, pondoknya berkembang pesat. Deh. Ini ini sakral ini, luar biasa. Pertama kali adalah kalimat dan tanda-tandanya. Kalimat dan tanda-tandanya. Itu diterangkan pada halaman? Pada halaman tiga. Lihat pada halaman tiga. Di halaman tiga itu, Coba dilihat elemen tiga Di elemen tiga itu diterangkan Kalau kalimat isim fi'il, huruf itu tanda-tandanya ditulis di situ semua Pertama kali Coba lihat tanda-tanda kalima isim Ada berapa tanda-tanda kalimat isim Tujuh, Tujuh. Sebutkan Apa ya Pokoknya kalau ada kalimat, Kok ada tanwinnya Baik Duma Tanwin, Fatka Tanwin, atau Kasra Tanwin Mesti isim Seperti contoh ya, Zaidun Zaidun kalimah Sebab Zaidan kalimah Sebab Zaidin kalimah Sebab Paham? Kalau ada kalimah, kok ada alnya Mesti isim Contoh ya, Alhamdu Alhamdu kalimah Sebab Mm -mm. Kalau ada kalimah, kok di kasro bismi, semisal bismi, ismi, ismi kalimat, sebab, sebab, ada sebab, ada berapa? sebab, sebab, sebab, ada kalimah, kok ada sebab, ada sebab, Ada sebab, sebab, mesti sebab, Begitu juga di waktu ada kalimat, kemudian kemasukan huruf jir. ada berapa huruf j. Sebutkan. Pokoknya ini toh kalau kamu sudah muakir sampai hafal pual, sekali buka ilmu glundeng langsung, fikih ketemu, hadis ketemu, tafsir ketemu, tauhid ketemu, ketemu, semuanya ketemu semua. Kalau enggak pecah, seperti ini. Hmm? Nanti kamu akan menemukan keistimewaan yang dasar. Kalau masih kumul sama saya, biasa-biasa. Tapi nanti kalau sudah keluar, hmm? akan punya keistimewaan yang dasar. Hmm? Ada lafat bismi. Ismi. Ini kan ada ba. Ba itu grup ciri. Itu kuruf Makanya ismi ini kalimah Isin Ini lo gara-gara ada kuruf jer Bi itu Ada kasroh namanya jer hmm? Ada lafad Vilmasjiti Almasjiti kalimah Jer Sebab kuruf jer Al dan jer Kuruf jer Al dan jer Caranya atau nanti pelatihannya di Savina, lafat-lafat itu di karena arbain ini akan manfaat apabila diamalkan. Apa manfaat sebuah ilmu? Tapi gak dilakoni. Semoga saja pernikahannya dijadikan pernikahan yang sakinah mawaddah waroma. Penuh dengan ketenangan, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. jebul-jebul bernikah, tukaran karobucu nih, terus. Peneleng-peneleng, ah, ya? gelontang, -peneleng gelontang, ngunuh kok sakinah. Gitu. Eh? Sakinah tenang. Punya istri, punya suami yang tenang. Itu namanya ilmu, ilmu itu diamalkan mawadah, mawadah itu cinta cinta itu maksudnya jima. yang yuk bercinta yuk maksudnya yuk ngono. makanya lambang cinta itu kan ini karo panah ya. itu maksudnya gini karo gini kinjima makanya ada orang bernikah malah sini sini Malaysia, sini sini Singapura anaknya dititip kembaya ini potongannya paham dulu di waktu akad nikah oh paham makna sakina mawadah waromah Rumah sana sakinah mawadah waromai kun di berman di bedada isolungo mekah madinah rumah sana ngono pada akhirnya anaknya terlantar ha? apa manfaat gaji banyak dengerin ini oh sing sedengarido meranto oh kira ngono ngono kok sakinah sakinah itu apa ngono kok mawadah mawadah itu artinya itu bercinta bercinta itu artinya jimat jadi suami istri sering di rumah. Semamanya so, ada suami meninggalkan Ada suami meninggalkan istrinya atau istri meninggalkan suaminya Jangan lebih dari 4 bulan Apabila saya mentelantarkan istri saya Selama 4 bulan lamanya Maka jatuh talak satu Kepada direktorat jenderal 10 ribu sebagai tebusannya nikah Potongannya saya tak Tidak boleh meninggalkan lebih dari Empat makanya orang itu kalau punya istri jangan lebih dari empat dengerin kalau bisa toh <tuh> naik <ilah unjuk> laun rasa <tuh> itu saya tinggalkan empat bulan jangan dulu saya Umar itu bawa sahabat-sahabat berangkat perang kalau perang toh nyampe 6 bulan. Itu ibu-ibu demo. Cincin-cincin tapeh marani apa? Sedina Umar. Ya Umar, gimana toh Umar? Kita orang ini butuhnya tidak cuma uang saja, butuhnya tidak cuman nafkah saja. Kita orang juga pengen dipeluk suami. <laughs> malah pujukku, malah suami saya kamu bawa pergi. Huh? Sedina Umar ngumpulin penggede-penggede ulama. Lalu Musawaroh bareng, kemudian diputuskan. Suami tidak boleh meninggalkan empat bulan. Dungok no, suami payah. Hah? Jangan meninggalkan istri lebih dari empat bulan. Nanti kalau cintanya geledak, bahaya. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Hah? Rumput tetangga lebih sayang daripada rumput sendiri eh kuali kuali suami tetangga lebih sayang daripada suami sendiri karena suaminya di Jakarta terus, woi sendu sendengan di running Jakarta, woi, yo mondo mondo jangan lebih dari empat bu, dengerin, Wey, monde -monde, bulan, bujum, <laughs> dengerin Bib, oh, woi oh, mondok oh. di running lima bulan ramulai mulai terus bocu bubi dengerin, belum tahu toh kalau Bibnya punya istri kan? Belum kan? Eh, Makanan cokelir, apel, apeliri ya? Eh? <laughs> Belum tahu. <laughs> nah kemarin pakai mobil itu nih. <laughs> Oke ya? paham ya? Tanda-tanda kalimat isim yang nomor 5 yaitu mudof. Di situ diterangkan apa mudof? Pokoknya kalau ada dua lafad, kok manalinnya jadi satu? Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah jadi satu. ar Rahman yang mengasih, kan siji. Ar-Rahim yang siji. Alhamdulillah segala puji, siji. Robil alaminya, dua. Pokoknya kalau ada dua lafad, kok maknanya cuman satu? Itu namanya idofa. Hmm, namanya i Susunan pertama namanya Mudhof. Susunan kedua namanya Mudhof. Mudhof itu termasuk tanda-tanda kalimat isim. Makanya ada lafat, ismi, bismillahi, ismi, ini Mudhof. Berhubung ini Mudhof, makanya apabila kamu meneliti ismi ini tandanya ada tiga. Yang satu huruf gen, yang nomor dua mudhof. Nomor tiga, jer, jer. Berarti ismi kalimah, isim Sebab, huruf jer Menurut dan jer Alah gampang Yasiru walatu ansiru. Permudah, jangan dipersulit Kalau bisa mudah memahami Nawusarab Lugod hanya cukup Mat puluh hari, atau cukup satu hari Bisa selesai, ngapain belajar Nawusarab Lugod bertahun-tahun Nandoman Imriti sak sirah ngelu. Heh. Heh huh? waya nandoman. Temen-temenku dek nandoman. Alhamdulillahil ladzi qad wafaqa li alimi khaira qalqi walitu qata nakatni. Hmm. Malah kujun. Aku wis berusahaan melu nandoman, malah citek-cite aku. Ya hmm. jenenge tak cilik le. Sak dititik-titiku, pada akhirnya to guru saya marah. Sandal diuncal kei asli seng diuncal itu temanku, Kena kuplukku Oh mm. Ileng terus Beliau sudah wafat Semoga dosanya diampuni mawo Ya uh, man, toh Hati menceng Aku api Api benar itu diapain nih nyampein aku Aku menang terus Aku ngikut kancangku, kowe, guru-guru kowe. nggak kan ngomong, ora kowe. Kowe. <tif> Ta, tak ada sih, kowe mau. <tif> <tif> nah, Barang ada, guru saya marah. Maju satu persatu, gitu. Suruh maju satu persatu. Teman-teman ngadek, gede. Jelala, ngepasi aku. Guruku ngantuk. Jadi... Guru nggak nanggang, nggak aku emang emang emang emang emang emang Sampun emang emang lu emang emang emang emang emang emang Gara-gara guru pas nyemangnya aku ngantuk, alhamdulillah. Yeah. <laughs> Pinter. Ya? <laughs> kelas, kelas G, kelas Kalau ini tadi cerita kelas 6. kelas C SD, kan ada ini. ada suntik. Disuntik apa sih? Padahal aku itu takutnya masa Allah. Lo ngerti jarum edamot ini? <laughs> saya pamit sama bu guru, bu guru pengen ke toilet ya, yeah. saya pergi keluar, ke oh, nggak ke toilet saya, saya di luar tau merancang strategi, bisa negatif suntik <laughs> baju saya, kan yang disuntik kiri baju saya tak pinkish huh? masuk kelas sambil begini, sakitnya Kebetulan, yang sudah disuntikan langsung disuruh maju ke depan Jadi saya dari da, dari luar itu langsung maju ke depan dan ikut ngatik Temen sebanyak itu toh ada yang ngerti, guruku sudah ono yang ngerti Kebetulan guru gurunya orang Kristen, jadi Kristen diapusi apa-apa <teman> Saya ngelus, ngelus. Saya dipanggil sama gurunya, namanya Bu Kapdi. Kalau manggil saya mau Karor, mau Karor, dalam ibu, kamu sudah dituntik? sudah ibu, bener, ini ibu, aduh, aduh lah, sebab dipanggil itu ditulis namanya, mau dikon dan saya di situ, nama saya kan nggak ada. Pada akhirnya ditulis, Alhamdulillah, cerdas sih. Dong <laughs> <laughs> polisi tahu sih, kalah. Eh, saya kan naik, naik mobil, naik mobil itu dituduh saya tidak, sa, saya pelanggaran apa tidak pakai sabuk, ini. Eh, saya disuruh masuk ke kantor. Kebetulan polisi yang nyeket saya itu orangnya terus pergi. Eh, Maaf, Bapak. Bapak melanggar peraturan lalu lintas, nggak pakai sabuk. Kata siapa? Lu, dia tadi katanya nggak pakai sabuk. Ngawur, saya pakai sabuk. saya pakai sabuk. kalau nggak percaya mana-mana orangnya, diparani polisinya. Pak, lu ini katanya pakai sabuk. Iya, pakai sabuk. Loh, pak, tadi kamu nggak pakai sabuk toh? Pakai sabuk, Kalau nggak percaya, salaman. <laughs> polisinya ngerti. Oh, gitu ya? Ya, ya yaudah. <laughs> <laughs> polisi ini kalau gak percaya salaman <laughs> mundur polisi ini aman supirnya goblok ngomongin supirnya ngomong gini pak yay jenengan kan buten, <laughs> buatin ngego sabu tak buatin kita juga tau supirnya supirnya ga <pleng. laughs> polisinya kita hapus siapa lawang yang hanya mau kejernihan begitu-begitu saja. Jadi tiru, sih enggak enggak ya jadi tiru. Tapi cerdasnya perlu ditiru. Jadi Bismillahi ismi, ismi ini mudov. Setelah mudov di situ musnat ileh. Ada berapa musnat ileh? Yang penting kamu hafal enam itu aja, kamu nggak paham apa-apa On oh, dulu saya terangkan guru itu nggak paham, belajar. Saya paham musnatilah atau jujur setelah boyong. Padahal mondok saya itu di 8 tahun, nggak paham ya. Dengan nabi bobo nih, gurunya kok Shopee, takut digoblok-goblok noh. Goblok mondok belum tahun udah paham <laughs> ya. gimana kayak mana coba di pondok nggak diterangkan, musnatilah, ada berapa pelayapan nggak diterangkan. No. Ya, so mamanya diterangkan juga lupa karena keterangannya guru guru pondok kan senengane kalau ngajar kan apa eh, saya satu bea besok ganti lagi satu bea besok ganti lagi satu bea besok ganti lagi satu bea besok, besok ganti lagi pelajaran nahu sorop nahu itu toh, satu minggu kadang-kadang cuma dua kali ya pada akhirnya ya lupa eh? ada nah kalau di sini ngaji nih kaya wong edan enggak pagi enggak siang enggak sore enggak malam ngajira rampung-rampung nyampe bedo esopi melalui tulisannya al arba'in tulis esopi itu kalau tidur nih pinet arba'in min ila an allah firu ilaih ada berapa enam sebutkan fa'il na'ibul Kamu mengulang ini, nggak ada rasa seneng di dalam hati. Artinya di dalam hatimu tidak ada kodamnya ilmu. Nggak ada kodamnya ilmu. Kalau ada kodamnya ilmu, tentu seneng. Seneng. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kodam di dalam kalbu. Connect. Jadi yang menjadikan seneng itu ada kodam. Kodam itu membantu. Nanti ilmu itu toh akan membantu kamu. Karena nggak percaya, mesti hmm? ikut. nggak percaya Seumpamanya saya ini nggak ada kodam ilmu itu. Gak... Kamu banyak yang kelaparan loh kamu. Santai-santai banyak kelaparan. Lu setiap hari kijang, gak, sering nggak punya uang saya kok. Lu kok setiap hari bisa masai. Saya sendiri juga ngel... aneh bin aja ibu. Saya itu pernah di depan dapur, di depan tok, saya. Sang ngelirik itu beras. Kok beras? Itu keluarnya dari mana? Jepul-jepul keluarnya dari dalam mobil. <laughs> Percaya enggak? Percaya Ayu, ya. makanya. Luar biasa. Huh? Nanti kalau kamu lajat. Kalau kamu belum lajat. Berarti kamu belum punya kodam. Hmm? Kalau sudah lajat. Subhanallah. Kalau enggak pecah putih. Nanti kalau. Kalau kamu sudah terjun di masyarakat, kau akan menemukan yang luar biasa. Hmm? Pertama kali adalah fa'il. Hmm? Fa'il, na'ibul fa'il. Fa'il itu yang melakukan. Saya membuat contoh semisal. Saya membuat contoh. Dorobah. Dorobah, Zaidun, Amron Dorobah telah memukul Zaidun, Zaid, Amron kepada Amr Yang memukul siapa? Zed. Zed. Zed. Yang memukul itu, toh, yang melakukan pekerjaan itu toh namanya fa'il. Apa fa'il? Fael nah, gitu yang melakukan pekerjaan namanya fa'il. Jadi ini namanya fa'il. Sedangkan amron namanya maf'ul bi. Maf'ul itu artinya yang dilakukan pekerjaan, yang dilakukan. Doro telah memukul, siapa yang memukul? Zaid. Mukul siapa? Amron. Ini zaitun namanya Fa'il, Amron namanya Mavulbe. Berhubung zaitun ini Fa'il, Fa'il itu termasuk Musnad Ileh. Fa'il itu namanya Musnad Makanya zaitun kalimah? Sebab Tanwin dan Musnad Ini ada Tanwin, ini ada Musnad Ileh. Fa'il itu Musnad Ileh. Zaidulnya dibuang semisal Zaidulnya dibuang Lalu Amron dibuat menjadikan Naibul Fail Menjadi Duriba Amron Duriba dipukul Amron Amr Siapa yang dipukul? Amr Yang memukul nggak diketahui Atau yang memukul sudah maklum Wih ngerti ini gini ini jahit Berarti yang memukul Duri Duriba dipukul Amron Amr Ambron ini dibaca rofa, ini menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il itu artinya mengganti fa'il. Berhubung mengganti fa'il, maka namanya musnad ilah. Makanya ambron ini kalimat isim sebab tanwin dan musnad ilah. Keterangan ini nggak harus banyak-banyak, sedikit nggak apa-apa. Sebab otak manusia itu toh seperti mesin. Mesin kalau Ditumpai terus sebledos. Dulu saya pernah naik mobil itu. Satu bulan mobil non-stop. Keliling. Sepuluh jawa. Bledos di tol Semarang. Ngerti-ngerti. Gitu. Lari semua. Supirku lari. Aku lari. Istriku lari juga. Saya kira kobong. Enggak begitu lama ada mobil patroli tol. Terus diderek, direkai, bayar di bolong atau saya bukan warga di tol. Padahal saya ngerti ku yang direk tol atau gratis, Saya ngerti ku. Seperti itu loh, pom bensin bilang gratis dah. Eh, khususnya jogonya gonye, eh, pom bensin hari. E toilet nih pom bensin, udah gratis. Leung pisang tulisannya toilet gratis ya, kalo noseng nugonye. sama mama tak tutup, Sama mana bayar orang-orang yang tak tutup, bang ya lah perlu, tak, tak, takjil takut -ta -ta -ta -ta mojok buah entar toilet gratis. <gulai> Hah? Eh, seperti tempat parkir, apa Indomaret, Alphamart, yang gratis. Luar nu tulisannya parkir gratis. Ya? Maunusin nunggu nih. Prit, prit, prit, prit. Hmm, saya kan jalan, dicelok aku. Mas, eh, bayar, bayar apa? Bayar apa? Bayar parkir. Coba, coba, itu dibaca. Nah, itu kan tulisan dulu, Mas. Sekarang bayar, kata siapa? Biar busmu aku semua, ambilkan lima puluh ribu. Aku gak bayar parkir, ini aku sedekah. Eh. makasih ya, mas. Makasih, <laughs> makasih. Waktuatin potong aneh, makasih, makasih. <laughs> Memang saya sengaja wak. tak aku kira-kira. Puyuh, woi, sana tulisan ini parkir dulu ya. Itu sebenarnya proses anu Shopee. Eh? Shopee ini saya pondok, prit prit prit prit. Orang gue sumritan sop ratpid <tik> <tik> rumah sana yang parkir-parkir bayar Orang-orang yang bayar sopip <tik> Ini kalau misalkan ditulis sopip Parkir pondok pesantren mau baru Kalau baruhin Ada yang parkir sopok Paling enggak pitik <tik> <tik> <tik> Hmm Durubah zaitun Amron, Duriba Amron, kemudian nomor tiga adalah Mubtade. Mubtade nanti tak terangkan nanti. Sing penting must itu, itu, ada enam itu. Kemudian yang nomor tujuh adalah nida Apa nida Panggilan. panggilan. Saya buat contoh gini. Ya, zaitu. Ya, zaitu hezat. Ini namanya panggilan ini. Ya ini namanya nida Ya ini namanya huruf nida Nida Ini namanya munada Makanya Zaidu ini kalimat isim Sebab nida hmm? Paham ya? Paham, gampang Kemudian fiil Lihat sampingnya itu, fiil Ada berapa fiil? Sebutkan Tanda-tanda fiil mandi apa? Contohkan coba ini kan ada Durubah. Durubah itu ilmati. Ilmu itu yang asli itu dari hafalan. Satu dari hafalan, nomor dua dari diktatornya para ulama. Sang asli or orang ulama is yang diktator Gusti Allah. Sebab Gusti Allah mempunyai sifat aljabar. Seumpama Seumamanya Gusti Allah tidak seperti itu, juga ulama tidak. Hah? Dan memang ini dunia ini sing asli yuk paksaan singasri sing asli aku kepingin lagi iseh isoh cukup-cukup awan nih boy yo seringnya nih dindek nologin dasar bengi nih makanya kalau ada orang itu ada orang ngomong ini di dunia ini ada kekasih allah apabila kekasih itu berdoa berhenti itu matahari tentu mataharinya berhenti nah itu namanya tidak mengikuti kodrat allah matahari tetap berputar tuh Apabila mereka itu berdoa untuk kiamat saat ini, Tentu kiamat ngawur gitu, rumah syahmi, sama syahmu Gusti Allah ngeluh, kowe no. yo kowe kira saya orang-orang gak iseng no. justru nak wali orang-orang menikung -orang, orang itu kalau kekasih Allah gak ngarah, kebaikannya itu loh dilihat orang nangis dia, makanya ada. Ada orang aku ngaku wali punya keistimewaan di pua merke. Lawan salnah del Quran ada jabalin luar itu. Wah, wah, wah. Heh, heh. Cepet percaya, bro to wali yo. Kalau bener-bener wali, kebaikannya dilihat orang itu nangis. Heh. Dia kalau wali diketahui orang itu lo nangis. Hah? Makanya ada cerita itu, walau wa alam ya. yang cerita itu kan eh, Said Agil, Kiai Said Agil, Kiai Haji Said Agil. Beliau cerita, pernah diajak jalan-jalan sama Gus Dur, katanya itu. Gus Dur ngajak sama Kiai Said mencari seorang ulama. Hah? Setelah mencari-mencari-mencari, diberitahu. Syekh ini kiai ulama Syekh Apa kata beliau? Hmm? Mencari seorang wali. Ini Syekh apa kata beliau? Gak wali. Cari lagi ini Sheikh, gak wali. Ini Gus, Gustur. ini Gus, gak wali. Ini Gus, gak wali. Suatu ketika justru ada orang tua yang sedang sholat. Hmm? Lalu beliau bilang itu wali. Lalu dia, selesai sholat dimintai doa. Huh? Dia nggak mau tadinya, Pada akhirnya mau doain. Setelah mau doain itu, ini tadi deh, orang tadi to, huh? pergi sambil membawa sejadiannya. Dia mengatakan Ya Allah, dosa apa? Kok nyampe kebaikanku terbongkar orang lain? Huh? Ngono, iku ta trimo jaluki donga kuwi. Neh potonganmu nggih. Ngene ana wong ngambung tanganmu senenge pol kuwi eh. Eh. Eh, dengerin Kang. Kalau enggak kamu bener-bener wali orang gara. makanya kalau ada orang tar hela. Le cile-cile ora iso. Balonku ada 5 tor. Ora iso. Piapo sita? yang terima ngini-ngini orang Bali lah bilang-bilang ngini, ngini lah bilang-bilang kalau meripatnya ngini bilang. lah <laughs> kalau pecah coba kalau di Bali coba banyak orang begini-begini kamu nggak usah ketipu zaman. Huh? kalau bener-bener wali justru wali itu tidak mau kebaikannya dibongkar orang lain dilihat orang lain kalau huh? seperti orang dermawan, kalau memang benar-benar dermawan, gak mungkin dipamer-pamerke. halas, bang dermawan sepisan. insan? nggak hidup wet karena bebasan. saya potone saya bilang-bilang, twitter disebar nganu, keberkabue. -ke heh, heh, hmm. jebul-jebul konten ca, dalam rangka untuk cari uang. nah untuk bilang, eh. huh? huh? rusak itu. <tus> Oke. Okay. Jadi dorobah ini tau, kita ngerti kalau dorobah fiil mandi. Itu sehingga dipaksa gitu ya. Dorobah kalimah? Fiil mandi. Sebab? Patut tak tani sakina. Patut ini tani sakinah. Tani sakinah. Bojong ini, kalimah fiil mandi. Sebab? Patut alif tasninya. doro dorobah. Ini kan alif tasniyah. doro dorobah. Lebih tani apa? Dorobah kalimah fiil mandi. Sebab? Patut wawu jama ngono gini tuh. Inderobu. ya enggak? Gitu. Kenapa enggak alamatnya enggak alif tasniah jama Sebab alif tasniah bisa masuk pada kalimah fiil dan apa? Bisa masuk pada fiil munduri dan fiil ammar. Wawu juga gitu. Hmm? Wawu juga gitu. Makanya tidak, tidak termasuk gitu. Hmm? Yang nomor dua, fiil nomor dua adalah fiil munduri. Tanda-tanda filmutori -tanda apa? Nabiutul Ada berapa guru mutori? Sebutkan. Nabiutul Ini juga, ini singgah di diktator juga. Baiklah, ilmu singgah di diktator. Ini berapa? Ini berapa? Ini? Tiga. Diktator kan? Kamu dulu di diktatori sama seorang guru, nak ini satu, nak ini tiga. Gitu. Boyok diwalai, weh, ini, ini lima, ini empat, ayo, kira-kira dipercaya nggak, nggak dipercaya. Ilmu itu senggantinya diktator. Lewang he, lima, tiga, tiga, sepuluh, tiga, tiga, sebelas, sama dengan tiga belas. Biasanya kan diktator ini, menurut mimbu tas, kayaknya nih, podo nih itu salah. Ini buku gue di goni sekolah umum salah mutlak, nih, nilaimu nol, komandol. Huh? Jadi ad di situ itu ada lafat ya ribu ya kali sebab uh -uh, kemasukan nurul mendoa hmm? ini diktator ini coba coba ono lafat ya saro ada ya ada sin ada ro ya saro bisa nggak dikatakan fiil mendoi tidak Sa sing tak takoki cah cilik durung ngerti apa-apa to tetep cah itu akan mengatakan failmu dori sebab si apa? Kemas konuruh dori ah Bacanya gimana? Ya saru ngono. Percaya enggak? Gitu. Makanya sing ilmu itu diktator. Makanya kiai yang hebat itu lagi kiai yang diktator. Kiai yang hebat yang diktator, kiai sing cepat sukses itu diktator. Makanya sampean to mondok di sini nanti kalau pulang diktator ae. sampai ya nok. masyarakat A melu a b melu b c melu c rasi tetek ya a y w tik kecuk kecuk masyarakat itu lebih membahayakan daripada singa dan harimau dikenentak wae saya -sa -sa ini diktator jumatan waineng ya <gulau> jumatan nize ini diktator Hah? Hah? tidak cuma itu saja biaya diktator Dong, jalanan itu batu cilik-cilik kondi diligai. Bung, ini saya asli kan lucu kan? Eh, leratan ya, nok, gereja tapi apa kata saya? ditili semua ganggu-ganggu sinton lu. Gereja itu kecil lah menurut kamu. Ya, kalau ada ayam jalan, kuyung mengira batu, batu besar, wibu belum malu lu, makhluk-makhluk yang lain Ada semut coba, ulu uloh uh, Allah mengganggu perjalanannya semua huh? cuma cuman-cuman enggak pernah mikir nyampe di situ makanya kan saya nyuruh itu itu batu-batu yang kecil-kecil itu diambilin semua bagaimana supaya nyampe halus gitu. huh? Jadi he ini fiil mira malam munduri yasaro fiil munduk mandi itu dikatakan fiil mandi sebab ya sin, roh itu huruf asli semua Kalau ya ribu yanya ini huruf tambahan mbah Bambah <onasera> <antisik> Itu huruf tambahan euh? Itu huruf tambahan Bah itu bahasa Jawa Bahasa roh phe sheh seh sheh Eh sheh Jadi ya sa kalimat kalimah mandi Sebab, pokoknya nggak Ronofil mati, toh mesti jawabannya patut tak tani sakina. Apa bentuknya bagaimana atau namanya pe, apa itu patut tak tani sakina. Ustad paham bahasa saya nggak Ustad? Paham ya. Kadang-kadang saya ngomong bahasa Jawa, kamu bangga. Oh kalau bahasa Jawa nggak paham ya. Nanti suruh interjim sama Sobipi. Ini pak pakar pakar bahasa Jawa, pakal bahasa Jawa. Kalau pengen gak celat, caranya lidahnya digosok guna ketimah. Timah itu perak, jo timah panas. Malah ilatnya mengkelung, ABC malah celat KB lidahnya itu kalau masih kecil kalau masih gede ya sobi boleh nggak bisa tikerok tikerok pakai timah kalau nggak ada anu cincin, cincin terbuat dari perak ini loh tikerok kerok kan nanti bisa nanti hmm? ada cabut di celat ada ada siapa siapa siapa nak ono tak untuk ke sobi semua Jadi Sobib celat bujuni celat, wah, Mesti, mesti anaknya Fiil nomor tiga adalah Fiil Amar Fiil Amar ada? Tanda-tanda eh, Fiil -tanda Amar apa? Contohkan Idrip itu Fiil Amar Kok cepat tebal ya? eh? Mandi dulu mandi. Masalah mamat.